Nah jadi ini adalah senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometernya. Jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler. Kemudian untuk ode tabungnya ini berdiameter 27 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya sahabat bediler. Nah untuk pengisi isian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2.500 sampai dengan 3.000 PSI dan mampu menghasilkan uji power yang luar biasa mantap hingga di angka 1.100 fps dan untuk uji akurasinya pun juga luar biasa akurat yaitu bisa mencapai di jarak 80 meter ya sahabat bediler, nah kemudian senapan angin ini juga sudah dilakukan dilengkapi dengan dua visir ataupun seringkali disebut dengan bidikan manual. Nah, visir ini terletak di bagian ujung laras dan di belakang senapan angin ya sahabat bediler. Jadi, visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler. Nah untuk rendel dari senapan angin ini Terbuat dari bahan baja pilihan Yang menggunakan sistem putar tarik Hingga 5 tarikan ya sahabat pediler. Jadi ini semakin banyaknya tarikan Maka semakin besar pula untuk uji power Yang dihasilkan ya sahabat pediler. Dan untuk popornya ini Terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki beberapa keunggulan Seperti teksturnya sangat lembut Kuat dan juga kokoh Nah untuk variannya yaitu berwarna hitam ya sahabat benar jadi ada sedikit balutan berwarna coklat krom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 Nah, untuk harga secara full setnya, sahabat beda bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya iDefo. Untuk informasi pembeliannya, nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya, sahabat bediler Oke, sahabat beda, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat beda yang sedang